What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya Seperti biasa, kalau gue bikin konten balapan-balapan kayak gini Kalau gue ada ngomongnya, berarti hari ini bakal beli mobil lagi Seperti kata gue kemarin, gue bakal beli mobil BMW, kata gue itu ya, kemarin Dan duitnya udah kekumpul ya, gara-gara gue latihan drift kemarin itu Jadinya gue ada ketabung gitu, loh, sampai 200.000 ribu, gila gak kerasa ya Dan by the way, ini mohon maaf sekali, di atas ada tulisan www.bandikan.com ya Karena akhir-akhir ini gue bingung nih Uh, tempat aplikasi gua record biasanya itu ngelag mulu ya kalau ngerecord juga jadi gua uh, memakai bandikan dulu untuk sementara jadi bandikannya gua tutup ya di atasnya biar Manyus aja jadi gitu loh nggak enak dilihat kalau www.bandikan.com kayak gitu ya oke dan itu sementara aja ya untuk video ini Oke langsung saja ini dan juga gua juga nggak bisa lebih dari 10 menit nih aduh nggak bisa lebih dari 10 menit gua cuy untuk record ya, oke okay, dah dan ini dia Oke, okay, here we go uh, Kita ke toko dulu harusnya ya Astaga, ke toko ya Oke, okay, kita lift dulu Berarti di sini Ke toko cuy Kita bakal langsung lihat katalog Habis itu BMW Eh Oke, okay. ini dia Betul, ih kurang seribu duitnya Shit. Kurang seribu duitnya cuy Astaga. Yo, kembali lagi. <laughs> Aduh, kurang anjay ya. Gue tadi sampai lupa gitu loh. Duitnya kurang, 1000 loh. Dan itu udah gue tambahin 15000 ribu. Duitnya tadi ya, gue tadi rest sebentar ya. Dapatlah 15.000 ribu. Dan langsung saja kita ke BMW. Kata gue tadi kan. Langsung kita lihat di sini. Beuh, tampan berirama gitu loh. Gila, gila. Walaupun tahun 2014 ini ya. Dah, langsung gasken lah. Enggak. Uh, audionya nggak ketangkep gitu loh pakai bandicam kampret udah ada logonya di atas gitu kan ini sekarang udah gua udah pakai aplikasi record yang bawaan dari windowsnya ya jadi lebih lah ini istilahnya nah ini dia gua review ulang lah ya tadi soalnya gua kata aja ada videonya oke guys ini dia ya mobilnya M4 BMW ya waduh oh, ini khusus ya guys ini khusus untuk balapan sih balapan di e, balapan di sini e, di sirkuit ya harusnya ya malah gua bawa balapan di street race nanti ya street racing ya aduh bahaya juga ya mobil kayak gini soalnya ini bawahnya itu nempel banget deh Coba kalian lihat bawahnya tuh e, depannya bodinya nempel banget sama tanah gila ini memang khusus buat sirkuit dan ini dia tampak dari kanan Ya, setirnya berada di kiri ya guys Memang muat satu orang doang ini ya Asli, muat satu orang doang tuh Oke, okay, ini dia dari seginya Wuh, tampan kali anjas Tuh, tampan kali ya asli Gue screenshot dulu Ah, gila nih asli Rugi gak di screenshot Eh Ntar kita belokin dulu Nah, ini kalau gak beloginnya cukup berat ya Tuh, nih gue coba lihat bannya ya. Astaga, siapa nih yang respon tangan. <laughs> nah, ini ya, coba lihat ya. Tuh, gue belok belok udah sini. Berapa nih? Udah sampai pool ke bawah sini pun belokannya baru segitu tuh. Gila. Dan bodinya juga ya. Bodinya melebar karena bannya itu keluar, coba lihat tuh. Kan ban itu arahnya keluar gitu kan waduh mantap banget biar ini makin lebar gitu ya jadi mobilnya pun jadi terlihat makin lebar ya karena banyak tadi gitu loh oke kita coba lihat interiornya ya dan bagian depannya tuh coba lihat di bawahnya tuh Orang bagian bawahnya tuh udah ada uh, sirkulasi udaranya kayak gitulah ya oke ini dia terlihat dari interiornya gitu kan buh Memang satu seat doang Tuh kiri yang makanan Wih karbon itu loh full karbon ringan ya mobilnya Soalnya ini buat balapan di sirkuit sirkuitnya siapa Nih dia ngeluarin mobil loh Ngacak balapan dia anjir Dan ini juga kalian lihat ya stirnya ya Setirnya juga khusus ya Buat balapan di Buat balapan setirnya jadi Cuman ininya doang nih Jadi memang setirnya tuh Mentok sampai bawah kayak gini doang nih pasti Tuh kan Mentok kayak gini doang Soalnya kalau balapan itu nggak mungkin sampai muter Dia kayak gini doang udah mentok Tuh gua udah ke bawah dia baru segitu tuh Nah kan Oke okay, dah mari kita coba uh, Denger suaranya ya hmm.